Hai semuanya ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini seperti biasa kita bakal ngebahas tentang seputar program kehamilan tapi kali ini Uci bakal ngebahas tentang 10 hal yang gak boleh kalian lakukan ketika kalian itu sedang mengejarin program kehamilan atau pengen cepat hamil kayak gitu. nah untuk kali ini berdasarkan judul uji bakal ngebahas ini dan buat kalian yang baru aja gabung di channel youtube ini selamat datang dan selamat bergabung jangan lupa dukung terus channel youtube ini jika bermanfaat buat kalian semuanya sharing juga videonya ke sosial media kalian untuk dukung channel ini gampang banget Kalian tinggal klik subscribe dan lonceng yang sebelahnya itu Supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru Terus kalau misalnya kalian ada masukan Atau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Kalau pengen cepet aku balas Atau bikin aku pengen cepet aku jawab Pertanyaan kalian silahkan DM aku Di Instagram aku Jangan lupa di-follow dulu ya Ya, seperti kalian ketahui bahwa pengen uh, cepat-cepat hamil itu nggak gampang ya teman-teman banyak banget rintangannya dan sebagainya kayak gitu jadi susah banget untuk dijalanin kayaknya kayak gitu. Tapi di sini uji bakal ngasih tahu ke kalian supaya kita itu akan lebih hati-hatilah gitu kan untuk mendapatkan kehamilan kita juga perlu untuk menghindari hal-hal yang kira-kiranya itu mempersulit kita untuk hamil. Jadi di sini uji bakal ngebahas tentang hal-hal yang nggak boleh kita jalani atau nggak boleh kita lakukan. Ataupun kita harus membatasi itu nah, Langsung aja ini dia hal-hal yang gak boleh kalian lakuin ketika sedang ngejalanin program kehamilan ataupun pengen cepet hamil Hal yang pertama yang biasanya ataupun yang sering kalian lakukan tanpa disadari Hal yang pertama adalah membatasi sesi bercinta ketika sedang ngejalanin program kehamilan atau hanya di masa subur saja kadang ada beberapa dari teman-teman yang kadang cerita-cerita kayak gitu mereka hanya berhubungan di masa subur saja tapi sebenarnya teman-teman berdasarkan penelitian ya uh, di sini Uci dapat satu penelitian yang mengatakan bahwa sejumlah penelitian itu menemukan frekuensi hubungan yang lebih sering itu membantu pria memproduksi sperma yang lebih sehat dan aktif cobalah untuk melakukan hubungan seks sekitar 3 kali dalam satu minggu. Nah, jadi di sini keputusannya adalah kita itu enggak berhubungan seks nggak cuman hanya di masa subur aja. Saya pas masa subur kita hanya berhubungan seks di masa-masa itu aja. Setelah itu enggak melakukan hubungan lagi. Penelitian ini bahwa kalau misalnya kita itu hanya berhubungan di sesi masa ovulasi aja, itu tuh bisa menimbulkan stres pada pasangan untuk selalu memberikan performa yang terbaiknya kayak gitu, Salah satu studi menemukan tingkat disfungsi ereksi justru meningkat pada pasangan yang hanya berhubungan seks terjadwal daripada mereka yang berhubungan seks dengan bebas namun teratur kalian harus tahu kalau misalnya pengalaman seks itu harus menyenangkan ya teman-teman karena kalau misalnya kayak kita nih uh, ngelakuin hubungan seksual di masa-masa subur aja setelah itu di luarnya misalnya uh, pengen lakukan hubungan, jangan dulu karena belum opulasi atau belum subur kayak gitu nanti nggak berhasil dan sebagainya itu salah ya teman-teman kalian yang pasti berdasarkan dokter Boyke juga yang aku dengar dan aku baca baca dan aku tonton videonya dan sebagainya itu beliau juga mengatakan kalau melakukan hubungan seksual itu secara teratur aja nggak mesti di masa opulasi kayak gitu jadi kalau misalnya kalian pengen mendapatkan hasil yang maksimal terus kualitas dari sperma suami juga bagus jadi harus melawan hubungan itu terjadwal, misalnya satu minggu itu tiga kali dan selebihnya lah nggak mesti di masa subur kayak gitu, paham ya? Oke kita lanjut ke hal yang kedua. Dua adalah sembarangan menggunakan lubrika seks. Banyak banget dari teman-teman yang udah DM kayak gitu yang bilang kalau misalnya mereka itu untuk mendapatkan cairan lubrika itu mereka kadang memba apa menggunakan alat pelumas kayak gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya alat pelumas itu enggak baik atau enggak sehat untuk sperma. Karena apa? Karena yang dijual di pasaran itu biasanya tingkat ph-nya itu tinggi. Ph itu bisa disebut juga dengan keasaman. Jadi kalau misalnya terlalu asam, nah pelumas itu tadi nanti spermanya bisa mati. saman itu bisa membunuh sel sperma. Gak bisa bertahan lama karena itu tadi tingkat keasamannya terlalu tinggi sehingga mereka nggak bisa berenang. Terus cairan cervixnya itu udah keasaman jadi mereka nggak bisa berenang dan hidup lama di dalam misfi kayak gitu jadi teman-teman harus hindarilah ya untuk sementara kalau misalnya kalian sedang program kehamilan wajib kalian hindari dulu untuk menggunakan bubrika dan perlu kalian ketahui, setiap wanita, setiap pria itu tuh punya lubrika yang alami yang keluar dari tubuhnya sendiri, kayak gitu. Jadi hanya membutuhkan foreplay yang lebih lama aja, kayak gitu. Jadi uh, untuk lawan itu nggak usah terlalu tergesa-gesa, gitu. Jadi untuk memicu lubrika alami yang keluar dari tubuh kita itu sendiri, kayak gitu. Paham ya? jangan gunakan lubrika bantuan ataupun lubrika yang nggak alami. Oke. Okay? Dan yang ketiga adalah merokok Nih buat kalian perempuan-perempuan di sana yang masih merokok Ataupun cowok -co yang masih merokok, son -so yang masih merokok Sebaiknya itu dibatasin Ada kalau misalnya ada, emang ada yang perokok tapi kok gampang hamil Ada juga yang gak perokok tapi kok sulit hamil Dan itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing ya teman-teman Apalagi buat kita yang teman-teman yang susah hamil kayak gitu Sebaiknya itu dihindari karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi sebaiknya kita hindari dulu lah untuk tantangan yang kayak gini. Karena apa? Karena di masa kehamilan juga merokok itu nggak boleh kayak gitu. Juga pasti pernah baca kan kalau misalnya rokok itu juga nggak boleh. Warning banget buat perempuan-perempuan yang sedang pregnant kayak gitu atau yang sedang menjalankan program kehamilan. Karena apa? Karena rokok itu bisa menyebabkan kelainan genetik untuk janin coba kebacain kalau misalnya kalian itu merokok yang yang bakal dialami oleh janin kalian itu yaitu yang pertama adalah mendapatkan kehamilan ektopik. Perempuan perempuan yang sedang menjalani program kehamilan tapi ngerokok kemungkinan ataupun ya kalau bisa jangan sampai lah ya. Kehamilan ektopik, kelahiran prematur bahkan bisa keguguran. Jadi kalau misalnya kalian merokok itu tuh me apa ya namanya mengganggu kesehatan janin lah istilahnya kayak gitu. Jadi Sebaiknya sesaran yang kalian perempuan paling yang masih merokok, stop dulu merokoknya. Kalau bisa berhenti. Dan hal yang keempat adalah minum minuman keras atau minum minuman alkohol. Ini simple aja, pokoknya jangan dikonsumsi karena bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan ketidaksuburan, bahkan susah untuk mendapatkan ovulasi ataupun kematangan sel telur untuk untuk pria atau untuk suami-suami juga itu tuh bisa merusak kesuburan jadi sulit untuk hamil kayak gitu, Kalau bisa nggak cuman hanya di uh, pas mau program kehamilan baru berhenti kalau bisa sebelum hamil atau sebelum program kehamilan sebaiknya udah stop, kalau misalnya kalian tuh pengen punya janin yang sehat pengen punya kesuburan yang sehat kayak gitu yang kelima adalah, dan ini tuh udah uji bahas benernya ya di video-video yaitu ngopi ya teman-teman kopi -teman. itu sebaiknya kalian batasi untuk konsumsi kopi itu sendiri tidak boleh lebih dari 250 MG nggak boleh lebih dari itu apalagi buat kalian suami istri yang hobinya ngopi please nih ya karena hanya dua cangkir kopi kecil aja yang boleh kalian konsumsi tapi kalau bisa sih stop dulu nggak masalah kayaknya kalau misalnya untuk program kehamilan pasti udah nggak asing sama pantangan ini karena emang nggak boleh kayak gitu jangan dikonsumsi terlalu banyak karena bisa mempengaruhi kesuburan itu tadi dan hal berikutnya adalah yang keenam yaitu sembarangan bersih-bersih rumah yaitu bahan kimia itu teman-teman ada di mana-mana ya apalagi untuk pembersih di rumah tangga kayak gitu nah efek ini tuh bisa mempengaruhi kesuburan juga karena apa Kalian harus tahu kalau misalnya di bahan-bahan plastik untuk kita minum dan sebagainya itu Dia itu mengandung BPA ya teman-teman Bisa disebut juga dengan bisphenol A Nah bahan ini tuh bahan kimia yang ditemukan di barang-barang plastik Seperti untuk minum, wadah makanan, dan bahkan di lapisan kaleng aluminium Hal ini itu bisa mengganggu kesuburan juga loh teman-teman apa sih yang akan bakal didapat kalau misalnya kita itu ter, apa sudah terpapar oleh kimia ini itu, nah bisa menyebabkan penurunan kualitas dari sperma bahkan kalau untuk perempuan itu bisa, apa namanya mengurangi kesenturan lah intinya kayak uh, susah untuk mendapatkan kematangan sel telur okay? Kalau yang berikutnya adalah yang ketujuh yaitu makan ikan dengan kandungan merkuri tinggi nah sebenarnya aku udah bahas di video sebelumnya ya teman-teman bahwa ikan itu kalau ikan laut emang gak semuanya di Nusantara ini tuh semua ikan mengandung merkuri tapi setidaknya kita wajib hati-hati setidaknya kita kita itu harus menghindari ikan yang diketahui bahwa memiliki merkuri yang tinggi nah sini uci bakal sebutin ikan-ikan yang uh, apa namanya yang harus kalian ketahui bahwa mereka itu kadang ada yang mengandung Merkuri kayak gitu. yang pertama yaitu tuna halibut, ikan todak, tilfis, tenggiri, ikan bass, marlin, bluefish, dan tripes bes tripes bes atau tripes bes bacanya pokoknya itu, tiga bulan sebelum mulai habis, menggantinya dengan ikan yang bermerkuri rendah nah sebenarnya kalau saya lagi hamil itu Uh, kita dan baik kita apalagi yang lagi, lagi hamil ya gitu wajib banget untuk konsumsi omega 3 yang terdapat pada ikan ya teman-teman setidaknya kalian ganti ikan yang udah uci sebutkan tadi kalian harus ganti dengan ikan-ikan yang kira-kira merkurnya itu lebih rendah kayak gitu jadi setidaknya kita itu udah menghindari resiko yang akan kita tanggung untuk mengganti itu sheet sini bakal bacain ikan yang mengandung merkuri rendah ya teman-teman yaitu tapi salmon ini tuh juga punya omega 3-nya gitu loh yang kita butuhin untuk hamil dan untuk janin kita. Nah, ini itu. Nah, di sini itu ikan asin yang mempunyai omega 3, terus rainbow trout ya trout ya bajinya rainbow trout. Salmon, ikan daging putih, sarden hingga kepiting, udang dan cumi. Nah, itu yang bisa kalian konsumsi untuk menggantikan ikan tuna dan teman-temannya. Kayak gitu. Berdasarkan pedoman dari FDA, menyatakan bahwa makanan laut dan rendah dikonsumsi tidak lebih dari 12 ons per minggu. Jadi nggak boleh lebih dari itu ya teman-teman. Dan hal yang berikutnya adalah yang kedelapan tidak menjaga berat badan sehat atau tidak menjaga BB normalnya atau idealnya. Kayak Nanti kalian ketahui bahwa kalau misalnya berat badan kita itu terlalu di bawah normal atau bahkan di atas normal Kayak gitu, akan lebih baiknya kita itu mengidealkan berat badan karena apa? Karena berat badan itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi atau hormon Kalo Apa yang bakal kalian uh, dapatkan ketika kalian itu BB-nya terlalu rendah atau BB-nya terlalu tinggi Atau di atas pokoknya obesitas dan underweight lah Begini, kayak gitu. Jadi di sini yang bakal terjadi ketika kita itu berat badannya nggak normal, yaitu tubuh yang sangat kurus bisa membuat wanita berhenti beropulasi sama sekali. Dan untuk yang obesitas dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional, preeklampsia, cacat lahir, dan kecenderungan menjadi Kecenderungan menjalani operasi sesar kayak gitu. Kadang ya kalau dokter itu kalau misalnya menemukan tubuh kalian itu lebih berat ataupun lebih kurus kayak gitu pasti mereka menyarankan untuk kalian itu diet ataupun menambah gizi kayak gitu. Karena apa? Karena itu tadi bisa mempengaruhi hormonal, bisa mempengaruhi kesuburan kalian kayak gitu, bisa mendapatkan banyak efek yang buruk kayak gitu loh. Jadi kita haruslah jenuh olahraga dan makan sayur-sayuran yang sehat, buah-buahan yang sehat ya, kayak gitulah ya Jadi harus dibiasakan lah ya, dan aku juga masih belajar untuk makan hal-hal yang sehat Karena aku juga pencinta makanan instan, kayak gitu Tapi aku seneng banget sih sekarang, berat badan aku itu udah lumayan ideal ya Kalau misalnya kalian lihat dari videoku yang baru-baru aku bikin Jadi kan dengan yang sekarang itu tuh beda banget, karena yang dulu itu berat badan badanku itu sekitar 70 kiloan dan sekarang udah sekitar 62 kilo atau 61, kayak gitu. rentang itulah masih naik turun kayak gitu. Dan alhamdulillah gak bisa dengar. Dan berbadan dan aku mengurangi nasi untuk makan nasi. Tapi gak ekstrim ya teman-teman. Hanya mengurangi porsi makan nasi aja. Dah itu aja. Hal yang berikutnya yang harus kalian hindari yaitu hal yang kesembilan yaitu stres. Jadi buat teman-teman yang tahu kalau stres itu bisa mempengaruhi banyak hal kalian harus manajemen stres manajemen stres dan coping kalian kayak gitu jadi kalian harus bisa mengatasi tingkat stres kalian dan kalaupun kita konsultasi ke dokter kalau misalnya kita itu punya beban yang berat punya beban pekerjaan yang berat punya aktivitas yang berat kita juga pasti disarankan untuk istirahat lah bahkan bisa disarankan untuk hamil kembali gitu bakal bacain salah satu apa namanya apa namanya studi ya. Nah stres itu adalah salah satu faktor terbesar yang perlu dipertimbangkan agar cepat hamil. Kenapa? Tampaknya semakin keras anda mencoba untuk hamil, semakin tipis peluang keberhasilannya, dan ini bisa memicu lebih banyak stres. Ada bukti bahwa stres kronis atau intens dapat mengganggu kinerja dari sistem reproduksi kita. Dan beberapa studi ini menemukan bahwa terapi alternatif seperti yoga dan akupuntur itu disarankan dan ini tuh bisa menurunkan tingkat stres kita kayak gitu. Jadi kalian bisa ikutlah kalau kalian tertarik untuk ikut yoga dan sebagainya atau refreshing lah jalan-jalan dan yang pasti nggak usah banyak mikirin omongan orang. Nanti kan bakal tanpa stres dan apa yang kita ingin kali itu justru nggak kesampaian gitu. Karena stres kita tadi kayak gitu. Dan kalian harus ingat kalau keturunan itu emang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berjuang aja. Kalau dapat nggak dapat itu urusannya nanti. Yang penting berjuang dulu, oke? Okay? Hal yang terakhir adalah minum obat-obatan tertentu yang biasanya kalian konsumsi rutin lagi buat kalian yang emang ada penyakit tertentu yang harus dikonsumsi sepanjang waktu atau bahkan seumur hidup kayak gitu kalian wajib banget kalau misalnya kalian itu pengen program kehamilan wajib dikonsultasikan dengan dokter apalagi kalian itu pengen program kehamilan dengan obat-obatan juga. Nah, kenapa demikian? Karena obat-obatan itu, kalau mis ada beberapa obat-obatan yang kalau misalnya kita konsumsi secara bersamaan itu, salah satunya nggak bisa bekerja dengan baik kayak gitu. Jadi kita itu wajib untuk memberhentikan salah satu minum obatnya. Keuntungannya kalau misalnya kalian itu program kehamilan, tapi mempunyai uh, obat yang harus dikonsumsi terus kayak gitu, atau kalian penyand penderita penyakit apapun kayak gitu, kalian wajib untuk konsultasikan ke dokter karena apa? karena kalau misalnya kalian berdiskusi atau berkonsultasi mereka bisa memberikan alternatif untuk mengkonsumsi obat-obatan itu jadi lebih amanlah untuk kalian konsumsi secara bersamaan karena mereka lebih paham obat yang mana yang bisa diminum secara bersamaan dengan program kehamilan kalian ataupun program kehamilan apa aja yang bisa kalian konsumsi bersamaan dengan obat yang kalian wajib minum itu ini juga uci dapat salah satu studi ya teman-teman bahwa ada beberapa obat dapat menghambat pembuatan sementara yang lain bisa membahayakan janin yang sedang berkembang banyak pereda sakit atau non-steroid, non-resep dapat membuat lapisan pahim anda jadi kurang mantap untuk plantasi embrio bahkan jika pembuahan berhasil Obat yang mengandung ibuprofen dapat mencegah terjadinya kehamilan. Obat lain seperti antibiotik, antihipertensi dan antikoagulan hanya harus dievaluasi oleh dokter. Nah di sini coba akan jelasin ya teman-teman. Obat yang disebutkan ini antibiotik itu seperti amoksilin, amoksan, terus ampicilin, terus e, banyak banget sih sebenarnya jenisnya. Tapi ya kayak gitulah yang umum, -umum kalian ketahui lah anti hipertensi ini seperti kayak amnodipin terus lagi ya pokoknya itulah salah satunya terus anti keugulan ini anti keugulan iya. itu yaitu obat pengencer darah ya teman-teman dan ini tuh harus sesuai resep dokter obat ini tuh nggak dijual bebas hanya berdasarkan dengan resep dokter ataupun dengan Eh, kalau misalnya kalian sudah konsultasi ke dokter, terus kalian konsumsi, terus kalian lanjut, itu enggak masalah. Yang pasti, udah ada pengawasan dari dokter, kayak gitu. Yang udah tahu tingkat hipertensi kalian tuh kayak gimana, tingkat demam atau sakit kalian tuh kayak gimana, kan dokter yang tahu. Jadi, mereka bisa merasakan uh, dosis obat itu berdasarkan dengan kebutuhan yang kalian perlukan itu aja video aku kali ini aku udah ngejelasin kalau misalnya 10 hal ini itu yang wajib banget kita ketahui ya, teman-teman itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat kalau misalnya kalian suka sama channel youtube ini ataupun bermanfaat buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini dukung terus supaya aku semakin berkembang channelnya bukan badannya dan aku semakin semangat untuk sharing ke kalian ya teman-teman terus kalau misalnya kalian pengen Uh, cek cek ya atau tanya tanya kayak gitu silakan ke dm aja ke instagram aku atau komen di bawah tapi aku nggak janji cepet balasnya kalau di youtube karena aku nggak selesai jadi kalian bisalah untuk komen komen yang di bawah yang baru ketemu sama channel youtube ini jangan lupa dukung ya terus sampai ketemu lagi di video uji selanjutnya bye bye